Allah, Allah, Allah, Allah, ala nuri Rasulillah Nabi Samuel ni, Nabi di kalangan Bani Israel Tuan-tuan nak tahu Nabi Samuel, rujuk Baqarah 246, 247, 248 ha, Cari dalam ayat tu, itulah kisah Nabi Allah Samuel Walaupun tidak disebutkan namanya Sebab Asbah Bun-Nuzul memang merujuk kepada Nabi Allah Samuel. Nabi Allah Samuel ni, sebelum kita berakhirlah kan, sebelum Nabi Allah Samuel lahir dan ada ni, sebelum tu zaman pemerintahan para hakim. Saya nak lanjutkan macam ni je. Dulu bila Nabi Musa dengan Nabi Allah Harun, dia keluarkan Bani Israel Dengan kata lain Menyelamatkan Bani Israel daripada Fir'aun Fir'aun tenggelam tu Mereka tiba di semenanjung Sinai Bila tiba di semenanjung Sinai Kita kira pendekkan cerita Nabi Harun wafat Nabi Musa wafat Siapa yang bawa masuk Bani Israel dengan kata lain Mengetuai, mengepalai Bani Israel Masuk ke bumi Kanaan Bumi Palestin. siapa? Nabi Harun meninggal dah Nabi Musa pun meninggal siapa yang tukang bawa bakul ada ikan waktu nak pergi berguru dengan Nabi Khidir tu. Nabi Musa pergi dengan siapa Nabi Yu? Yusha Yusha bin Nun kalau dalam bahasa Inggeris dia sebut Joshua ha, Nabi Joshua sebenarnya Nabi tu yang sama, nama tu kadang-kadang menyebabkan kita keliru contoh Arab Adam Inggeris uh. Idris ha, Idris apa? Tadilah The Book of Enoch Enoch Idris Enoch Nuh? Noah Hud Hud Ada yang sebut Hud Ada yang sebut Abir Ok lepas Hud Soleh, Shaleh, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Ishak, Isaac, Ismail, Ismail, Daud, Dewi, Yusuf, Yosef, Syu'ain. Ah, Nabi Syu'ain ni bukan dekat-dekat. Nabi Syu'ain memang jauh, Jethro. <tip> Ha. kalau dengar nama Nabi Jetro tu adalah Nabi Allah Syuaid Ilyas Ilya Ilyasa Elisha nampak macam bunyi nama perempuan Elisha kalau Nabi Yunus Jonah ha. Nabi Zakaria Zikaria Zakaria Yahya John Isa Yesus, Muhammad, Muhammad lah ok baik itu nama-nama, sebenarnya perbezaan sebutan, perbezaan bunyi perbezaan intonasi, merujuk kepada figure yang sama je sebenarnya, bahasa je yang membezakan bunyi-bunyi tadi baik yang bawa masuk itu, Nabi Yushak bin Nun bin Yufran bin Afraksim bin Yufran dia adalah keturunan dari suku Yufran dia adalah cucu cicit Nabi Allah Yusuf. Yusya bin Nun bin Afraasim Yufran bin Yusuf alaihi salam. Dia adalah cicit Nabi Allah Yusuf alaihi salam dengan Nabi Musa. Bila dia bawa masuk yang mula menjadi raja Yusya bin Nun Sampailah dia meninggal. Lepas tu Qalit bin Yuqanna Naik jadi raja kedua Sampai Khalid bin Yukanna meninggal Yang ketiga Naik raja yang bernama Hizkil bin Bozar Juga sampai Hizkil bin Bozar meninggal Habis zaman raja-raja yang tiga orang ni Barulah naik sistem pemerintahan para hakim Sistem pemerintahan para hakim Jumlah hakim ni Mengikut suku Bani Israel Bani Israel ada berapa suku? Anak-anak Nabi Yakub dulu ada berapa orang? Dua Dua belas orang Robin Shem'un Levi Yahuzah Izzakar Zabulun Yusuf Bunyamin Jad Ashir Dan Naftali Dua belas Jadi dua belas suku Bani Israel Anak-anak Nabi Allah Ya'qub tadi, maka 12 para hakim ni juga diambil daripada keturunan 12 Bani Israel jadi siapa 12 hakim yang pernah hidup dalam sejarah hakim-hakim yang 12 ni nama dia yang pertama Otnin hakim yang kedua Ehud hakim yang ketiga Samgar, hakim yang keempat satu-satunya perempuan Deborah dengan panglima perang dia nama Barak yang kelima Gideon kemudian meninggal diganti dengan Abimelech, yang keenam Tola yang ketujuh Yaya yang kelapan Yifta kesembilan Ebzan kesepuluh Elon ke sebelah Abdon ke dua belah Simpson inilah Nabi Allah Simpson Simpson and Delilah yang digelar oleh Rasulullah dalam bahasa Arab Syam'un Al-Ghazi Itu 12 para hakim bani Israel. Tapi tuan-tuan pernah dengar dalam surah Al-Ma'idah ayat 12. Wallad akhaz Allah misaq bani Israel wabasna minhumusna ashara nakibah. Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian, bayar ah, taat setia dengan bani Israel dan mengangkat di kalangan mereka 12 orang nakib. 12 orang nakid tak sama dengan 12 orang hakim. Siapa dia nakid nakid bani Israel yang waktu Nabi Musa ketuk batu tu terpancar 12 mata air. Wa iziz Musa likaumihi fakul nadrid bi asoqal hajar fang min husnata asrotaain. Qad alimakuluna semashrabahu. Siapa 12 nakid? Siapa 12 ketua? Yang pertama Syamya. Yang kedua Syafat. Yang ketiga tadi pemimpin kedua Qaleb bin Yokana, keturunan Yehuza. Yang ketiga Yijal. yang keempat Yijal. Yang kelima Nabi Usha bin Nun, keturunan Yufraim. Lepas tu Falti, yang keenam. Yang ketujuh Gajal Yang kelapan Gadi. Yang kesembilan Ammia. Yang ke sepuluh Setur, yang ke sebelah Naqibin, yang kedua belah Guil. Ini adalah dua belas Nakib, dua belas bani Israil, dua belas hakim, dua belas Nakib. Dalam sejarah Islam kita juga banyak tersinonim dengan angka dua belas. Betul tak? Betul. Seawal keturunan Nabi Allah Ismail. Kalau bani Israil ada dua belas, Nabi Ismail juga ada dua belas orang anak. Siapa anak-anak Nabi Allah Ismail? Nabat Disebut Nabayut, Qaidar Siapa lagi? Abda'il Mubsyam Mishmah Duma Misha Hidat Yatma Yatur Nafis Qaidaman Ini dua belas orang anak Nabi Allah Ismail Bahkan dalam sejarah perjanjian al Nabi Allah Muhammad juga telah ada dua belas orang pelindung-pelindung ansar bukan 9 Khazrash, 3 ha? Aus siapa 12 nakib Rasulullah di Madinah, Aus ada 3 orang Usaid bin Hudair Sa'ad bin Khaisamah Farwah Ibn Munzir Tu 3 orang Aus Khazrash ketua dia As'ad bin Zurarah Sa'ad bin Rabiq Abdullah bin Rawahah Rafiq bin Malik Al-Barraq bin Ma'rur Abdullah bin Amru bin Hiram Sa'ad bin Ubadah Ubadah bin Asfami' Kemudian Munzir bin Amru 9 campur 3, berapa? 12 Kemudian tak cukup lagi hak Haluan-haluan Syiah Imam 12 pun ada berapa? <laughs> ada 12 imam juga ada Nombor 1 siapa? Syedina Alilah yang disebut sebagai Murtada. Yang kedua Ha Hasan Al-Mujtaba. Yang ketiga Hu Husain sebab Syahid di Karbala. Husain As-Syahid. Yang keempat penerus legasi keturunan ini Zainal Abi. Abidin. Ali Zainal Abidin yang digelar As-Sah as, -sa. as Kemudian yang kelima Muhammad Al-Bakir. Al yang keenam Ja'far ja As-Sadiq. -sa. As yang ketujuh Musa Al-Ka Al-Kazim yang ke-8 Ali Ar-Ridha, yang ke-9 Muhammad Al-Jawad, yang ke-10 Ali Al-Hadi, ke-11 Hasan Askari, 12 Qa'im Al-Mahdi, Imam Mahdi lah Tapi disebutkan dalam hadis Nabi akan adanya 12 orang khalifah. Rasulullah tak sebut dengan kalimah Imam. 12 orang khalifah semuanya daripada keturunan Quraisy. Ini pandangan ah, ini bukan pasti, bukan ketetapan. Jangan taruhkan sepenuh keyakinan. Ada sebahagian ulama menyebut 12 tu yang pertama sampai nombor 4 khalifah 4lah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Yang kelima yang pernah menjawat jawatan khalifah walaupun cuma 5 atau 6 bulan. Anak dia Hasan. Yang keenam Muawiyah bin Abu Sufyan Yang ketujuh Abdullah bin Zubir Pernah dilantik sebagai khalifah di kawasan Mekah dan juga Madinah Sebelum bertempur dengan tentera-tentera Yusuf Ibn Hajat As-Sakofi as, -Sakaw as Baik Yang ketujuh Abdullah bin Az-Zubir Yang kelapan Cucu Cicit Sedina Umar Siapa yang hebat dinasti Umayyah Umar bin Abdul Aziz tu yang ke-8 yang ke-9 yang buka Konstantinopel Sultan Muhammad Al-Fatih yang ke-10 orang paling kanan kepada Imam Mahdi Shu'aib bin Saleh At-Tamimi -Tami. At yang ke-11 Imam Mahdi yang ke-12 yang terakhir khalifah sebelum dunia ini dikiamatkan oleh Allah Al-Qahtani ini, nah, ni tak ada kepastian, cuma pandangan sebahagian ulama angka 12 sinonim dan kita pun bulan 1 sampai bulan 12 Nabi ni, ke kena kira juga Januari, <laughs> Februari tak payahlah <laughs> ok, kembali bila sebut Nabi Allah Samuel, dia berlaku selepas tamat Hakim tadilah baru Allah lantik Nabi Samuel diangkat Nabi Samuel ni lahir sewaktu konfrontasi dengan golongan-golongan Goliath orang-orang besar yang diketuai oleh Jalut Jalut ni duk serang orang Palestin, duk serang orang Bani Israel ni duk bunuh mereka akhirnya orang-orang Bani Israel jumpa Nabi Samuel nak minta angkat seorang pemimpin angkat seorang raja biar kami duduk memperteguhkan kedudukan raja ni di belakang dia akan lawan geng-geng Jalut maka yang diangkat siapa? Dalam Quran sebut yang lawan Jalut ialah to Tolot. Tapi sayangnya Tolot ini dia hanya ada riwayat menyebut dia hanya tukang apa bila sembelih binatang ni kita ambil dag, kulit tu kita jemur penjual belulang. Ada kata macam Piramli dalam Ahmad Albab jadi penjaga penjaga kambing. Ada satu riwayat menyebut kambing dia hilang ia pun pergi cari, pergi cari, pergi cari lalu depan rumah Nabi Allah Samuel Nabi Allah Samuel satu-satunya keturunan Lewi yang masih terselamat keturunan Lewi yang terselamat ni dia ada menjaga harta pusaka peninggalan Nabi Allah Musa yaitu tongkat Nabi Musa dengan tanduk tanduk ni untuk apa tuan-tuan? tanduk ni sebenarnya tanduk tu dia isi dalam lubang tanduk tu minyak Minyak ni ialah untuk upacara ritual. Kalau kita angkat seorang, kita angkat seorang pemimpin ataupun raja. Jadi sebelum dia tu ditabalkan, kita ambil minyak daripada tanduk tu kita lumurkan pada tubuh orang yang nak angkat tu. Tu ritual orang-orang Bani Israel Yahudi. Jadi dengan Nabi Samuel ada dua benda tu, tanduk tu dia letak di. Uh, kita kata apa, depan rumah ni ruang tamu dia sangkut dekat dinding tongkat dia simpan bila toluk pergi di situ, dia lalu dia tanya Nabi Allah Samuel, ada nampak tak anak kambing dia hilang, tak ada tapi satu benda pelik terjadi, bila Nabi Allah Samuel lihat bila toluk ada dekat rumah dia apa jadi, minyak yang dalam tanduk tadi mula menggelegak minyak tu bukan dipanaskan, menggelegak, salah satu tanda, bila minyak tu menggelegak, pemimpin tu, ada dekat di situ, <coughs> bila tengok satu tanda dah jelas, minyak menggelegak, dia panggil tolut, lalu dia ambil tongkat Nabi Musa, diukurkan, memang sama tepat, ketinggian ukuran tongkat Nabi Musa, dari kepala sampai kaki tolut, sama, inilah pemimpinnya, jadi bila nak angkat tolut, ni nak cakap Bani Israel, Bani Israel ni dia punya semangat asabiah walaupun sama-sama Bani Israel cuma Toluk ni lahir daripada keturunan Bunyamin. Adik Nabi Allah Yusuf tu. Dia kalau boleh lah Toluk ni kami naklah keturunan Levi. Sebab Levi ni melahirkan keturunan para na nabi, Nabi Musa, Levi, Nabi Harun, Levi, Nabi Ilyas, Levi. Kalau boleh keturunan para pemimpin, penguasa raja-raja, keturunan Yahuzah Nabi Daud Yahuzah Nabi Sulaiman Yahuzah ni lahir Bunyamin seolah-olah lekeh padahal Bani Israel juga kalau kita kata orang Ampang, bagaimana? mana? Hak nak diangkat ni, orang Ampang Nabi Samuel kata, letih ya eh? ni sama dia dah ni, cuma Bunyamin je dia jadi pelekeh dah dia nak hebat-hebat tambah-tambah kerja tolut apa dia? gembala kambing, uh, jual belulang kalau boleh, nak lah macam wakil-wakil rakyat kita, nak jadi wakil rakyat mestilah syarikat ada tiga datuk tu, datuk ni senang kita nak minta pertolongan, ni nak minta apa dengan dia last kali Allah angkat juga, dan didatangkan apa satu yang special, tabut sakih, sakina tabut tu mereka bawa masuk dalam siri peperangan, Bani Israel tak pernah kalah tapi Allah tarik balik tabut tu hilang dah tak tahu duduk mana sampai hari ni mereka duduk cari duduk di mana tabut sakinah tu siapa yang pegang <coughs> tabut sakinah sakinah tu berlambak mana-mana tabut tu yang payah <coughs> itulah Nabi Allah Samuel. siapa yang jadi general tentera tolub pada masa tu itulah Nabi Allah dan Daud alaihissalam Daud lah yang bunuh Jalud tu Nabi Allah Daud Tapi walaupun raja ketua dia Tolud Daud yang berjasa Kepada Bani Israel membunuh Jalud Antulah nah, kisah lebih kurang tentang Nabi Allah Samuel